mengaku dosa ya, yeah. istilah yang sekarang seharusnya dipakai uh -huh. itu bukan pengakuan dosa, mestinya diganti dengan sakramen tobat yeah. sangat berbeda yeah. ketika saya menggunakan istilah mengaku dosa, itu seolah-olah saya sendiri yang paling penting mm. saya seharusnya hebat saya jadinya tidak hebat saya berdosa, mm. yeah. saya gagal lain sekali kalau saya menggunakan istilah sakramen tobat, yang penting bukan saya. Yang penting adalah Allah yang maha rahim. Rumusannya pun juga seharusnya berbeda. Jadi, misalnya saya ambilkan contoh, ya, saya tidak sering sih mendengarkan sakramen tobat itu, tetapi ada contoh, misalnya <tuh> orang yang sangat baik hatinya sangat saleh. Datang ke tempat sakramen tobat itu mengatakan, Romo, saya sudah tidak mengaku dosa selama dua minggu. Wah, oh, tidak, tidak, tidak selama dua minggu. Saya kira dua minggu lebih tiga hari. Terus, dosa saya adalah ini saya melakukannya lima kali. Oh, tidak lima kali, saya pikir tujuh kali. Nah, ini ketika sakramen tobat dihayati sekedar sebagai dosa saya, ya. orang menjadi ketakutan seperti itu. Karena nanti kalau dia salah mengaku, uh -huh. merasa dirinya nanti hukumannya tambah besar kan. Omong <laughs> yeah. melakukannya lima kali kok ngakunya yeah. dua kali itu kan. Dosa lagi berbuat ini lagi Ay, apa oh, ya kesalahannya. Artinya yeah. dia terseksa dengan, yeah. dengan cara berpikir hmm. seperti itu. Nah ketika orang masuk dengan kesadaran bahwa saya akan menerima sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi. Atas dasar kerahiman Allah yang Maha Rahim, suasananya berbeda, bukan main. Jadi, kalau saya men men men melakukan menerima sakramen tobat, saya tidak te langsung tembak dosa saya. Apa misalnya ya, saya memberikan contoh: saya sudah sakramen tobat yang terakhir, saya terima sekitar satu bulan yang lalu. Selama masa satu bulan ini, saya merasa sungguh baiklah Tuhan itu. Saya mengalami persahabatan yang sangat baik dengan teman-teman, umat yang saya layani begitu baik. Jadi mulai dengan syukur, mm, yeah, yeah. tidak tiba-tiba dengan dosa. <laughs> itu yeah. satu, jadi di dalam istilah istilah e, teologi, itu yang disebut Confesio Laudis. Yeah. lalu di situ syukur jadi mulai dengan bukan konfesio pekati mm -hmm. bukan pengakuan dosa tetapi mulai dengan pengakuan syukur baru sesudah itu rumusannya bagi saya biasanya kendati saya mengalami kebaikan Tuhan yang begitu besar saya tidak mampu untuk menanggapi rahmat itu sebaik-baiknya barulah saya sampaikan apa kegagalan-kegagalan mm -hmm. saya yeah. Itu yang namanya konfesio vitae, pengakuan hmm. hidup saya gagal di dalam hidup saya. Tapi tidak selesai sampai di situ. Yeah. Masih ada langkah yang ketiga, yaitu yang namanya konfesio vitae, pengakuan iman. Tidak mendoakan jahadat, tidak. Yeah. Tetapi kendati dosa saya banyak, saya percaya, ini, imannya ini. Hmm. Hmm. Saya percaya bahwa sebesar apapun dosa saya, kerahiman Tuhan tanpa batas. Saya kembali dengan hati yang tenang, tidak dihantui lagi oleh dosa-dosa saya. Ya, ya. Nah, paham seperti ini, rasa-rasanya, moga-moga saya salah ya. Paham seperti ini, keyakinan seperti ini, rasa-rasanya kurang disebarluaskan, kurang diajarkan, dan kurang di